salam satu bonsai Di sini saya akan membagikan cara saya menanam bonsai dari awal dongkelan bisa tumbuh dalam waktu 6 hari bisa tumbuh tunas nah, mari kita simak videonya nah ini bahan bonsai lantana dari awal dongkel langsung saya tanam sudah tumbuh tunas Tunas baru Ada beberapa Bahan bonsai lantana Yang Tumbuh bersebarengan Selama enam hari ah, ini Tumbuh tunas Paling sekitar dua sentian Yang ini belum tumbuh tunas Entah Kenapa saya nggak tahu? Nah, cara saya menumbuhkan tunas ini cukup simple. Dari awal dongkelan, kita bersihkan bahan bonsai, kita sikat bersih. Nah, setelah itu, saya tanam dengan media pasir biasa pasir sungai kalau <tuh> pasir sungai sama uh, sekam busuk syarat penanamannya yang sering saya lakukan supaya cepat tumbuh dalam waktu enam hari di pas di musim penghujan karena itu sangat cepat dan sangat lembab untuk media tanamnya semoga bermanfaat buat teman-teman pembonsai lainnya sekian dan terima kasih nah selama penanaman kita sungguh menggunakan plastik seperti ini bisa menggunakan plastik eh, 1 kilo satu setengah kilo kalau ini 2 kilo plastik ukuran 2 kilo buat dua pohon dua bahan bonsai maaf datung butunas ini dalam waktu enam hari semoga bermanfaat buat teman-teman pembohon saya lainnya